Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus rombongan peziarah asal Tangerang Selatan di objek wisata Guche Tegal, Jawa Tengah, bertambah satu orang. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan itu menjadi dua orang, dikutip dari Tribun Cateng. Hal ini berdasarkan informasi dari Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Isan. Pilar mengungkap identitas korban meninggal kedua atas nama Ibin, peziarah asal Serpong Utara. Ibin selaku korban luka berat meninggal pada Senin 8 Mei 2023, sekira pukul 2 dini hari tadi. Korban dinyatakan meninggal dunia seusai menerima perawatan di RSUD Dr. Suselo. Kini korban telah dibawa ke rumah duka dari Tegal. Sementara dua korban kritis masih dirawat di RSUD Dr. Suselo Slawi. Dua korban luka yang masih dirawat di ruang ICU dalam kondisi kritis yakni Ipin 65 tahun dan Misan 62 tahun. Diberitakan sebelumnya, satu orang lain yang menjadi korban meninggal adalah Maja Bin Sitem, 60 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei 2023. Wakil Walikota Tangerang Pilar Saga turut menampingi keluarga Maja mulai kedatangan jenazah hingga pemakaman. Adapun jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin dini hari. Jenazah aja dimakamkan tidak jauh dari rumah dukanya di Jalan Pondok Seru.